Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Urai Suciati dalam program NISPEMREA TV. Untuk berita kali ini kami akan membahas tentang kors alumni SPPS UPM Pontenak yang membagikan sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Masyarakat terdampak pandemi COVID-19, Kops Alumni SPPS UPM Pontianak, Kalimantan Barat membagikan sembako kepada masyarakat prasjatera di kota Pontianak dan sekitarnya pada Sabtu siang. Berikut ini adalah laporan reporter Pemret TV Dodi Junaidi di posko relawan penanganan COVID-19 Kops Alumni SPPS UPM Pontianak. Beginilah suasana di posko peduli COVID-19 Kops alumni SPP SUPM Negeri Pontianak. Beraneka ragam bantuan sembako dan fasilitas cuci tangan serta sabun tangan sudah siap di posko yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Tampak secara simbolis Ketua Umum Kops alumni SPP SUPM Negeri Pontianak Masur menyerahkan bantuan kepada masyarakat prasejahtera yang berada di posko ini pada Sabtu pagi. Masyarakat yang menerima bantuan pun mengucapkan terima kasih dan berharap semoga bantuannya dapat meringankan beban ekonomi mereka. Bantuannya yang diberikan, alhamdulillah. Bapak ini menjawabkan seminar kepada saya, dan untuk alumni, semoga semua bapak-bapak dan apa ibu dan kakak-kakak selalu diluahkan rezekinya, selalu dibalas rezekinya yang lebih dari Allah SWT. Amin juga ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, semoga apa yang diberikan dapat berguna buat kami dan semoga Allah all semua dapat membalas eh, segala kebaikan ini dan semoga berkah. Terima bantuan ini merupakan donasi dari para alumni SPPS UPM Negeri Pontianak dan donatur lainnya yang akan didistribusikan untuk masyarakat prasjatra terdampak pandemi Covid-19 atau virus corona. Dan ini berasal dari kawan-kawan, uh, rekan semuanya dari komalumni, uh, dari orang-orang orang, hingga uh, tersangkutkan dalam bentuk kegiatan hingga komalumni ini uh, kegiatan dalam rangka membantu uh, warga masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya, khususnya keluarga dunia, baik yang terkena langsung maupun yang tidak langsung, uh, merupakan timbas daripada uh, wabah COVID-19. Kemudian, alumni SPP SUPM Negeri Pontianak secara spontanitas memberi bantuan sembako berupa beras, gula, indomie, dan minyak goreng kepada ojek online yang melintas di depan posko peduli COVID-19. Baik pemirsa, PMR TV, tadi sudah kita saksikan penyerahan secara simbolis dari KOPS alumni SPP-SPM Negeri Pontianak untuk menyerahkan beberapa bantuan donasi kepada teman-teman uh, yang prasejahtera dan juga masyarakat prasejahtera. Selanjutnya kita akan menyisiri wilayah Dr. Wahidin. Ini nantinya kita akan uh, melakukan uh, pemberian bantuan uh, berupa sembako yang tentunya ini yang adalah terdampak dari COVID-19. Ada beberapa... Uh, Kriteria yang akan kita berikan yakni tentunya mereka ini ada benar-benar terdampak. Jadi mudah-mudahan ini adalah bantuan ya tidak besar tapi bermanfaat untuk mereka. Dari posko, para alumni lantas melanjutkan perjalanan untuk mendistribusikan sembako kepada masyarakat prasejahtera di kota Pontianak dan sekitarnya. Baik, masih bersama di Pemre TV Buat pemirsa semuanya Ini adalah masih kita berjalan mengelilingi kota Pontianak Mencari keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan Yakni keluarga-keluarga praseja Kami sudah bersama Ibu Jamal Ini adalah salah seorang yang mungkin um, bisa menerima um, donasi yang akan kami serahkan Beliau dari tahun 70-an membuat kantin, kantin sekolah SPP, spm Negeri Pontianak. Pastinya sangat banyak sekali cerita dibalik kenakalan dari anak-anak SPM Negeri Pontianak dulunya. Dan kami juga hari ini datang ke beliau, ingin memberikan berupa bantuan sembako yang mungkin dapat bermanfaat untuk beliau dan keluarga. Bu Jamal, apa kabar? Alhamdulillah Baik sehat. ya. Sehat ya. Sehat. Dan tentunya dampak Covid-19 ini cukup uh, luar biasa. Bagaimana sih, uh, apa sih tanggapan dari uh, Bu Jamal selama ini kantin tutup, Tutup. otomatis pendapatan kurang. Alhamdulillah. Gimana? Kurang. Di rumah ya, tidak ada apa-apanya sekarang. Di rumah ya. mm -mm. Jadi dampaknya cukup luar biasa ya. Yeah tapi sehat semua ya Bu Jamal ya Alhamdulillah okay, sehat mudah jadi nanti ini adalah uh, bermanfaat untuk Bu Jamal dan keluarga dan tentunya juga uh, perlu kita tahuin Bu Jamal uh, sudah, ditia, uh, sudah uh, sendiri suami sudah tidak ada menafkahi juga anak dan cucu dan mudah-mudahan ini adalah stimulus dari anak-anak SPM uh, bahwa pengabdian kita juga Ya kita uh, asal berbagi bersama Ibu Jamal gitu ya sudah berapa lama sudah berapa banyak uh, beliau membuka kantin untuk uh, kita semuanya di Kors Alumni SPM Negeri Pontianak. Mm -hmm. Tapi ini adalah kepedulian kita juga Kors Alumni untuk berbagi ya. Okay, Jadi yeah. mau diterima untuk uh, bisa digunakan dan yeah, yeah, yeah. um, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu uh, Jamal. Makasih, makasih uh, Silakan. Usai menyerahkan bantuan sembako kepada pemilik kantin di SPP SUPM Negeri Pontianak Para alumni kemudian memberi bantuan ke tetangga terdekat wanita yang telah puluhan tahun silam Membuka kantin di SPP SUPM Negeri Pontianak Demikianlah perjalanan kami dari Kops alumni SPP SUPM Negeri Pontianak Mendistribusikan bantuan dari keluarga-keluarga kita yang terdampak di COVID-19 untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk bantuan dari Kops Alumni SPM Negeri Pontianak untuk keluarga-keluarga prasejahtera yang terkena dampak COVID-19. Saya Dodi Jinaidi, Pemda TV, melaporkan.